saya Dwi selaku wali murid dari siswi IMC kelas 1A. Di sini saya senang sekali bisa menyekolahkan anak di IMC karena saya lihat di sini progresnya di masa pandemi ini sangat baik sekali ya, uh, sangat ketat ya. Guru-gurunya juga baik, ramah ya sama anak-anak. Kemudian juga uh, sekolahnya bersih, rapi ya dan juga tetap bernuansa islami ya. Uh, Mudah-mudahan IMC ke depannya bisa terus meningkatkan kualitasnya. Uh, Oke, okay, sekian dari saya. Assalamualaikum.